Walau ku sangat ingin bertemu, walau ku menyukaimu Kau jalan berlalu di depan mataku Walaupun jadi begini, aku tetap melihatmu dari tempat ini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 ke bawah muji haji pun menangis walaupun sangat ingin bertemu, walaupun menyukaimu, kau jalan berlalu di depan mataku walaupun jadi begini aku tetap melihatmu dari tempat ini Sangat ingin bertemu. Why? Wow.